Apakah harga minyak dunia akan bergolak, secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan minyak WTI terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Perhatikan, jika pergerakan minyak WTI bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 72,72 ,72 sampai 71,79, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga minyak WTI kembali bergerak bullish ke atas menuju level 75.34. Sebaliknya waspadai jika harga minyak WTI terus bergerak ke bawah dan menembus level 71.79, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 70.25. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212